serial belajar si kecil Secil Angka Hai, namaku Secil Aku akan menemanimu belajar dan bermain dengan Angka Kamu bisa memilih menu belajar atau menu bermain Ayo belajar angka 30 sampai 39. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Yuk kita belajar angka 40 sampai 50. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49...